Mobil, balap teman-teman. Halo teman-teman, wow ada mainan berwarna hijau teman-teman. Wow banyak sekali mainan tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman. Mari kita cuci di tempat ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita mulai saja mencuci mainan tersebut ya, teman-teman. Wow, kita mulai dari yang terbawah ya, teman-teman. Wow, oke. Okay, kita ambil. Langsung kita cuci, teman-teman. Wow. Oke, okay, teman-teman. Kita cuci, teman-teman. Oke. Okay. Langsung saja cuci kita, teman-teman. Wow. Wow, oh, ini dia... Mik mobil Mik ya teman-teman. Wow. Dan yang kedua teman-teman. Wow, kita cuci lagi teman-teman. Wow. Wow, ini dia mobil slender teman-teman. Wow. Yang selanjutnya teman-teman ini dia mobil alat berat teman-teman ekskavator ya teman-teman wow yang selanjutnya teman-teman kita mulai dari yang bawah lagi wow wow ini dia mobil alat berat lagi teman-teman wow kita sudah mendapatkan oh, yang ini teman-teman wow, mari kita cuci teman-teman wow taruh sini teman-teman wow, kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman wow, 5 mainan teman-teman berwarna kuning oke, kita mulai lagi teman-teman wow Uh, uh, wow sekali teman-teman Wow ini dia mobil beko teman-teman ekskavator. Oke taruh sini teman-teman Oke selanjutnya teman-teman Wow Kita langsung cuci teman-teman Wow, ini dia mobil keren teman-teman Atau mobil derek ya teman-teman Wow Selanjutnya teman-teman Wow, besar sekali teman-teman Mari kita ambil teman-teman Wow, mobil apa ini? Wow Wow, mobil berwarna kuning teman-teman Wow Gil balap teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman. Wow, kotor sekali teman-teman. Wow, kotor sekali teman-teman. Wow, mari kita ambil teman-teman. Wow. udah bersih teman-teman ini dia mobil truk oleng teman-teman hahaha -teman. <tuk> oke okay. kita terusnya teman-teman selanjutnya teman-teman wow ini mobil apa teman-teman wow mari kita cuci wow wow santai Wow, ini mobil Tayo teman-teman Wow, mobil Tayo teman-teman uh, Oke, okay, kita taruh sini teman-teman Wow, kita sudah mendapatkan banyak mainan, teman-teman. Langsung saja, yang selanjutnya, teman-teman. Wow, ini mobil mini, teman-teman. Wow, mobil apa ini, teman-teman? Wow, oh, ini dia mobil polisi, teman-teman. Lihat. Kos ini teman-teman, kita ambil yang ini teman-teman Wow, kotor sekali teman-teman Oke, kita cuci teman-teman Wow, mobil, truk, barang teman-teman Wow selanjutnya teman-teman, wow apa ini teman-teman, wow sepertinya ini nggak asingnya teman-teman, ini ikan teman-teman, wow mari kita cuci langsung teman-teman, wow oh benar teman-teman, ini dia ikan teman-teman, wow cantik sekali teman-teman, wow kita taruh sini teman-teman, wow kita sudah menyelesaikan misinya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia mainannya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.